Selamat pagi guys. Bertemu lagi dengan saya dari Restoran Ula. Nah, pagi ini saya sudah berada di puncak Prau ya, dieng Wonosobo guys. Nah, beberapa pengunjung sedang menikmati Sunrise guys. Lihat guys kondisinya perahu saat ini dan pagi ini kondisi gunung perahu begitu ramai guys walaupun berdebu namun mereka sangat menikmatinya guys dingin guys kita sambil menikmati kopi ya walaupun kopi bercampur debu tapi sangat nikmat guys dingin Ya, lumayan dingin, guys. Tahu nggak guys? Karena berdebu, tenggorokan saya jadi kerokem. Kalian tahu kerok itu apa? Kerok itu sedikit gatal, guys. Apalagi kondisinya, tanahnya yang sangat berdebu membuat kaki saya menjadi busik, guys. Kalian tahu tidak busik itu apa? Coba kalian translate di Google ya, guys soal musik <tuh> hehe ingin guys nah mereka hmm, sangat berikutnya guys itu lihat arah sana ada dua gunung kembar jangan ngeres ya guys gunung kembar itu sindoro dan sumbing dan memiliki anak yaitu gunung kembang guys di sudut sana juga ada beberapa gunung Merbabu dan Merapi guys. <Susk> yeah. Gini loh guys kondisi pagi ini di puncak gunung perahu di Wonosobo, 18 Agustus 2019 guys untuk begitu rame itu antusias untuk menikmati munculannya sunrise guys tuh lihat ada beberapa gunung yang terlihat dari puncak perahu guys dan yang paling dekat adalah Gunung Sindoro dan Sumbing. Untuk anakan Kembang, guys. Jangan lupa ya, guys. ikut saya terus di momen selanjutnya. Dedah. <tuh>